Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad Adi 81 Vlog. Di video kali ini saya akan menginfokan banjir terkini, terupdate di Lampung Selatan, Rawas Ragi, Andalas, Lampung. Masya Allah, persawahan di Rawas Ragi banjir bos-bos. Lihat, kubuk-kubuk tenggelam. Mungkin daerah bedeng 1 Tanjung Sari mungkin sudah tergenang air ya Airnya deras sekali karena posisi uh, Posisi sebelah sana tuh, Itu tanggul jebol Terus tanggul yang sebelah kampung perkampungan jebol juga lebar dan arusnya begitu kuat, jika tanggul itu tidak jebol mungkin perkampungan warga akan tenggelam juga, karena banget banget deras sekali airnya. Masya Allah, inilah persawahan rawa Lampung Selatan. Info terkini bos, info info terupdate. Untuk minggu ini Bulan ini Tahun 2022 Air meluber Dari jalan raya Ke Perkawan sebelah Sangat Beras sekali bosku, bosku. Lihat Perkawan mulai terendam Nah, sedang berjalan di jalan raya yang penuh air <laughs> Ini jalan raya ini tinggi nih Mengapa air bisa melompat? Karena hujan yang luar biasa semalam Menghantam Lampung Selatan Lihat bosku hampir semua persawahan tenggelam Masya Allah ada dua titik tanggul yang jebol tanggul penangkis atau tanggul penahan air sungai Masya Allah, Masya Allah, airnya deras sekali, melompati jalan raya, saudaraku. Saudaraku, lihat, saudaraku, wow. air arusnya kuat sekali, airnya melompat dari jalan raya ke persawahan, luar biasa, luar biasa. Aku pun ikut berenang, hahaha. <laughs> Allahakbar, masalah, masalah. Kubuk persawahan mulai tenggelam. Lihat, ini persawahan ini Padahal tinggi loh ini. Mungkin saya kalau masuk ke sana tenggelam juga. Insya Allah. Rawa Seragi, Lampung Selatan Indonesia Banjir River. Ini adalah jalan lintas Penghubung antar kabupaten Kabupaten Lampung Selatan Dan Lampung Timur Ini adalah arah ke Jabung, Lampung Timur Jalannya terendam Mobil dan motor Sudah tidak bisa ber Gerak atau melintasi jalan ini karena ketinggian cukup lumayan. Wow, entah sampai kapan lagi. Demikianlah tadi update terkini soal banjir. Oke okay, terima kasih yang sudah menonton Salam Youtuber Dari Lampung Selatan Indonesia Melaporkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh